Halo guys, lagi bersama Gue Irman di sini and welcome to my vlog. Jadi lagi-lagi di sini Gue nggak akan main kita lagi karena Gue akan membuat vlog ya. Ini adalah pagi hari yang cerah, namun banyak kotoran-kotoran anak-anak kemadaraan sebelah sana. Gue nggak akan close up karena pas menyajikan. Jadi biasanya kesibukan Gue setiap pagi adalah ke bawah dan beres-beres. Kalau misalnya banyak tai-tai Madara ya, dan banyak tai-tai anak-anak Madara jadi ini gue juga belum mandi, dan gue akan mandi setelah gue juga beres-beres ini dulu. Jadi biar sekalian. Ya. Masuk gue baru pesan makan. Kalau masuknya kita mulai beres-beresin. Nah, ini ada biang kerok, biang keroknya ya. Kenapa lantai satu di rumah ini? banyak tainya ya, lagi pada musik. Tachi, kameri kamer. Yang ini namanya Itachi ya. Buntutnya paling panjang, paling bersih, tapi paling nakal. Lagi nah, mainin plastik, yang ini si dia sekarang lagi bercanda sama Obito. hei nggak pernah kamera ya? Oh, banget si Jangan ngorbanin matamu ya, kayak tadi susah. Nanti perawatannya susah, rumah sakit aja. Obito, jangan menyerang Konoha. Oke. Okay. Jangan mulai perang dunia empat Selamat daerah Dari mana aja? Hah? Cari makan? Sombong benar Ada bertiga lagi malah Halo guys, nah jadi sekarang gue udah mandi, uh, habis beres-beres Dan rencana gue hari ini sebenarnya gue mau bikin vlog ke tempat temen gue Temen gue jadi itu buka usaha barbershop situ gue pengen potong rambut juga sekalian ya lihat tuh Rambut gue sih udah nggak beraturan banget, kayaknya nanti gue juga berangkatnya sama Baringin. Jadi kita juga sama-sama memotong rambut, kita lihat mana yang paling bagus, mana yang akhirnya jadi ganteng sadis, sadis, sadis. Sekarang ini lagi jam 2.14 jadi nanti kita ketemu sama teman gue aja ya tuh jam 5, masih ada spare waktu 3 jam. Abis ini gue akan uh, ngelanjutin editan, kalau misalnya emang ada yang kurang dan segala macam, pengecekan terakhir gitu, terus abis itu gue upload. Abis itu gue mau makan dulu, gue belum makan ya, abis dari bangun, jadi gue ketahuan dong, gue bangun jam berapa anjir gue wow, jam 12 tadi oke okay, kalau gitu sekarang gua mau stok rokok juga sekalian sama beli makan di luar ntar dulu ya gue lapar. Uh. oke okay, gue udah balik dari belanja ntar lepas masker lepas tas gue belanja asih. kita lihat kita belanja apa jadi gue beli banyak indomie <laughs> ya, gua gue sorry banget dari kecil gue makan indomie terus guys aja. alhamdulillah sih gak kenapa-napa ya tapi nah ini rokok selain rasa yang enak, penyajiannya praktis, apalagi murah ya ya nggak ada yang bisa ngalahin indomie sih aja. eh memang suatu yang berband itu udah baik guys, jadi kalau bisa jangan banyak-banyak dan jangan sering-sering gue tau itu enak banget, gue tau banget terus selain uh, sarapannya gue kadang indomie atau mesen gojek, gue kadang juga makan roti juga terus ada juga, <laughs> sedikit cemilan oreo kalau misalnya gue nggak mau ngerokok ya kurang-kurangin rokok ya cemil, nyemilan Okay, sekarang gue mau masak dulu karena gue udah lapar banget. Ya guys saya mau masak. Eh? Apa yang gue masak? Ijumbo 2 biji. <tuh> <tuh> Gak bohong selaper itu gue selaper itu. Ini dua apa namanya? Ijumbo 2 biji. Lu kok ke kenyangan cepet tapi lu bisa lapar cepet juga gitu? Mas itu cuma gue doang ya? Gak tau. Nah, gue masak dulu. Masak dulu. Nah sekarang gue akan makan guys sambil nonton anime <tuh> Sorry banget, gue lagi suka nonton Samurai Champo Selamat makan Oke okay, guys, sekarang gue udah siap-siap untuk berangkat ke tempat baru teman temen gue Gue baru aja upload video juga, jadi sekarang udah kelar kerjaan yang hari ini Sekarang gue harus bangunin barengin dulu karena dia tadi tidur dan minta dibangunin Karena dia juga mau ikut untuk potong rambut Shit man, rambut gue mau udah harus dipotong banget nih Gondrong aneh, tapi semoga pas dipotong gue juga jadi nggak jelek sih. Gue insecure banget nih kalau rambut gue jelek. <laughs> Oke okay nih, kalau gitu gue buka atas dulu. Jisubar banget Dia lagi tidur. Demi kemaslahatan bersama gue bangunin dulu. Bar, Let's go bar. Pakai celana kan bar? Oke. Okay. Okay. Jangan bar. Shit. This is the time. to cut our hair. diamond. She apa enggak Hah? Lu lagi mimpi? Gua lagi mimpi. Lagi pegang terus. Terus kerja ke... Adjir. Sorry Bar mengganggu mimpi lu. Gua mimpi aja enggak bisa kayak gitu pegangan tangan. Enggak tahu kenapa gua. <laughs> gua mau mimpi enggak bisa bar kayak gitu. Tauin gua. Nani, I'd like to do me Isaac. I want to ask you some favor, Nani. I want to borrow your Mobile, mobile gak vehicle Tukat mahnya Hmm, masa gak? <laughs> Kita literally ngomong bahasa yang yeah. berbeda ya Oke, okay. yeah. okay. Bo boleh nih, boleh nih Yes, ada siapa? siap Waaah, what condition, what's that? Gitu lu udah tadi ngapain sih ini? Gak ada apa-apa, Jig <laughs> Nah, gue sebenernya uh, pengen tau maksud tuh Ini mobil itu apa Gua mau potong rambut doang, Redmi liat rambut gua yang berantakan. Lupa tau rambut di mana? Tempat teman gua? Apakah ini adalah endorse? Bukan, bukan, tempat teman gua aja. Oh, iya, teman gua minta tolong gue promoin. Iya, bisa dibilang begitu. Endorse. Bantuin teman. Bantuin teman. Begitu, <laughs> besar sekali. Gak gak lebay banget sih karena gua. Karena itu, gua S akan mengizinkan lu, Herman. Wow, iya. Kalau bisa bawa cewek sekalian. Gue bener-bener cuman potong rambut, trek Gue ngapa-ngapain. Bawa gue. cewek, bawain kesini, wangnya. Mending buat gue lah. Gila sih. Itu pun kalau ada ya. kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Ya, aku sudah kesepian orang-orang. kesepian lu Aduh, kenapa gue ketawa? Terlalu parah ini. Terlalu parah gue ketawa. Sorry. Jadi, ya. jadi, boleh ya? Sekarang kita pakai transisi dulu. Oh, tra transisi ya? Gimana? Gimana? Gimana? Kata Jadi satu, so, dua, satu, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, Gimana dua, Lu udah ada potongan yang pengen lu kejar Bar? Kayak gimana coba? Kayak ini dua, dua, in ya? Oh, <laughs> Aduh gua bingung Rambut gua mau diapain ya anjing? lo dia diapain man? man? gua gak tau sih, yang pasti hmm. yang depan ini nih karena gua udah mulai menipis ya bareng. Oh. <laughs> gua gak bilang botak, yeah. tapi menipis ya jangan dipotong yang bagian depan, tapi paling sebagian samping sama bagian belakang oh jadi lu kalau misalnya potong rambut tuh karena biar takut kretan depannya botak man <laughs> iya, gak <laughs> gitu juga sih gua gak tau sih, gua <laughs> gue ya, ya. iri tuh ngeliat rambut depan lu yang bisa kayak gitu, gua gak bisa sih, parah sih lu mungkin karena jomblo, faktor jomblo 7 tahun man, itu menguras tenaga lu banget sampai ke akar-akarnya. <laughs> Makanya akar lo tuh udah mulai bisa, menipis, man. Bisa. bisa sampai igizid. Dia gue makan tuh enggak sampai akar ya, anjir. Enggak ada tumbuh anjir. Ah. Ya, Kepuanya gua aja. Diapain aja lah. Mau diapainin juga tetap suka gua, enggak mau gue Enggak. Shit, Putar balik. <laughs> halo guys, sekarang kita udah sampai ini di Brooklyn Clean Barbershop nih, udah sama barengin jangan potong rambut dan kita akan semakin keren mudah-mudahan amin, bismillah let's go saya gue udah dipotong ya guys rambutnya tapi ntar ya biar kejutan sekarang barengnya yang agak dipotong rambutnya dan jenggotnya gue udah cowok om Gue pantat banget oh pantat banget tapi bagus juga ya itu kalau dari belakang kayak Korea Korea gitu udah kelihatan sih gue Korea Utara Guys, jangan ketawa please, ini rambut gue yang baru ya Aduh <laughs> ya. Gue bukan jelek ya, bukan ngerasa potongannya jelek Cuman gue tuh insecure aja Kalau abis potong rambut tuh takut salah atau apa Lo mau liat yang barengin gak, Liat barengin Ah, sadis <laughs> Anjeng hasil Seluruh nikah, oh, iya. minasan berjual uh, emoji. Ke -ke -ke Waduh kekekekemoji ya Rambutmu bagus sekali hamidah <laughs> Hahaha Iya maksudnya ada midanya. Ya jadi kita sekarang lagi di Shoko dulu, makan, abis ini kita pulang Gua dinner sama Wirman berdua 24 jam bersama Wirman This, This the first and the last. last The first and the last one. The first ada di Youtube Jangan, warna, jangan, jangan Gue udah 7 tahun jomblo, nanti dia bilang makin gay ya, ya Tapi buat kalian yang emang menurut kalian ini bagus atau jelek langsung aja komen di bawah guys ya Gue harus potong rambut kayak barengin kah? yang bener atau gimana ya Biar, Ini loh. Jadi sekarang gue mau makan dulu <laughs> Barengnya? Yang mau gerak nih namanya, lucu Kronika Arasho, arasho hmm. Cuma ini jadi hasil rambut kita ya kalau gue kayaknya tetap jelek barengnya Gue jadi menemukan suatu hal yang baru Ini gue seneng banget, gak tau kenapa loh gue jadi <tuk> <tuk> Kawaii Ya dulu vlog dari gue guys Kurang lebihnya mohon maaf ya Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe Gue Werman, kita pengen banging Kita barengin disana X-Claps Jangan lupa beli baju SK69Official di at SK69Official Bung, coba dulu